Boleh ingatlah? Baiklah, mak. <tuk> Ingat, <tuh. tuk> okay. Mak bila pun mak tak tahu, bang? Yeah, sini, ya, bang. Hey, He, pula, bang? <tuk> Datanglah, gua-gua. Memang tadi pun Wassalamualaikum <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Teca. Ini dia konten yang kurang tunggu-tunggu, cuy. Ya. ini dia konten yang kurang tunggu-tunggu, cuy. Yang mana kita akan mereaksi atau nobar lagi, cuy. Ya, nobar film dari Piramida, cuy. Dan kali ini kita akan mereaksi atau nonton bareng. Uh... Film Piramli yang berjudul Madu 3 cuy. Madu 3, jadi buat korang kalau ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy. Atau kalian bisa cari saja nama channelnya itu Nostalgia Warna. Nah dia disitu mewarnai semua film-film dari Piramli cuy. Itu keren banget. Dan saya dapat info dari teman-teman kita di Instagram. Katanya Madu 3 ini adalah inspirasi dari... Lagu yang dibuat oleh musisi ternama di Indonesia Ahmad Dhani ya. Ya saya pernah dengar lagu yang... Senangnya dalam hati... Kau beristri dua... Pokoknya lagu itu cuy... Saya tanda tanya banget sih sebenarnya cuy. Karena jujur aja saya belum pernah tengok... Film Piramili yang satu ini. Jadi kesempatan banget ya. Supaya saya juga tahu gitu ya. Oh ternyata ini gitu ya. Inspirasi dari Ahmad Dhani. Membuat... Uh, lagu tersebut ya oke okay, dan tanpa banyak basa-basi lagi cue karena durasi panjang banget Jom, kita tengok videonya oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cue tiga dua satu oke okay. Ini bintang tamunya siapa lagi di sini cuy? Saya harap eh, apa pemeran pemeran yang lain gitu ya, yang kocak kocak itu masuk lagi di sini cuy. Saya berharap nih seperti itu cuy. Jilai. oh, seni suara lagu Saloma ada di sini, coy. Ya, jalan bahasa Piramli, jalan cerita Piramli tajuk utama Piramli Oke, okay. wah, oh, ini kualitasnya agak... A apa namanya agak, agak agak buram cuy ya tapi nggak apa-apa lah cuy ya ceritanya di sini modern cuy perkantoran. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Siapa sih lagi namanya ini? Gue lupa cuy Siapa sih namanya? Uh, dia uh, lucu juga sih. Ah, gue lupa namanya cuy ya. kurang bisa komentar lagi cuy ya. <laughs> Yang selalu emosi gitu ya. Jamil. Jamil bin Abu. Oh, Jamil. Ini nih. Na ini namanya Jamil. Raffi, Raffi Ahmad hmm? Kenapa koleksi bulan ini kurang berapa bulan sudah? Ada dekat 10 orang yang belum bayar lagi cik. Oh, 10? Okay. Macam tak boleh jadi ni? Perusahaan apa ini? Uh, Pak Ali dah banyak tak? <laughs> Pak Ali DM tak tempoh sampai bulan depan ke kaya finance ini Tapi, bank atau apa sih beritahu pak Ali kalau bulan depan dia tak selesaikan segala hutangnya kami akan mengambil tindakan baik ya, ya ya ya halo jirasi kami kami nah, silakan dulu uh, jadi oh, buku apa yang kita nak pergi ke rumah pengantin malam ni Pukul 8 duit doh lah. Eh, uh, tu sampai pukul berapa? Pukul 8. 8 kan? Eh, eh bisanji? dalam lapis. Noh. Eh, jemaah. Ayah Pak. Oh, pun, cik adik pun ada di sini kau kat tadi. Bapak, bapak dengan pakai apa, apa ni? Tidak tidak Malam ni nak pergi pengantin, saya dah jamil hendak mengambil perpisahan berapa yang dia nak Oh, oh. Ah, <laughs> Jamil, saya apa? Bapak pulang terlambat sikit di rumah. Kerana bapak ada mesyuarat di masjid. Nah, oh, jamil, bapak bapa di, sini bapaknya, di sini bapaknya ya. Jamil lagi, Pak. Ha, oh, aduh, okay. cakap, cakap, cakap, cakap. Udah nikah ceritanya ya. di sini ya. Kalulah sekiranya terlambat malam ni Terlambat pun tak banyak tau Boleh tak? Boleh, boleh Tapi mesti datang tu Oh, insya Allah Insya Allah Siapa? Oh, dah pulang rumah ini Nampaknya rumahnya mewah ini sih dari mobilnya saja nih, wow, mewah banget ya. Good evening. Good evening Cik Jamil. Apa? Buah bang? Oh, main mayong. Tadi Pak Haji, kayaknya mertuanya deh, bukan bapaknya aja ya. Tung, tung, tung, tung, tung, tung. Terima Lu sudah kahwin berapa tahun? Lama. Sudah 12 tahun. Ada oh, anak, kan? Okey. Tak ada. Tak anak pun da. tak apa. Laki-laki hari-hari pulang. Yalah, tak macam gopi laki. Hari-hari dia gila perempuan saja. <suih> gopi laki pun sama. Kejap dia pulang. Kejap dia hilang. Hei... Sampai di sini saya belum paham sih ya. oh dia mau pergi mana ini? Kayaknya ada acara-acara. Mana -acara... tua hmm. ni tahu butang baju aku pula ni. Ba, ah, tengok, gua cakap salah tak? Itu dia mau keluar lah tu. Ada apa, bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kul kan ada butang? Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. doh. Oh? Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Ani, ya. gantikan gua sini. Baik. Kaya istri yang kaya ini cie. Kaya acara resmi Hai, ni mau dihadiri. Baju melayu dah pakai pula. Baju ya, melayu. Eh? Aku nak ikut majlis soang kahwin. Butang baju aku mana? Oh acara nikahannya. ane. Kau begiru Ini kenapa pakai baju melayu? Masalah kau pakai baju ini. Ini baju kebangsaan tau. Butang bajuku yeah, mana dah? Yeah, yeah. Salah kita salah. Sautifah, orang yang pakai baju macam ini, orang pula yang nak kawin. Wah. Apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kawin. Hmm? Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang baju ku mana dah? Siapa yang kawin, bang? Kawan aku lah, namanya si Jamil. Butang baju aku mana pak? Jamil? Jamil? Jamil yang mana Bang? <laughs> Jamil di ofis besar tu. Kau mana tahu? Kau asyik main majung, saja tak, tak ingat berbentan lagi. Butang baju aku mana pak? Ofis besar. Eh, tahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil. Abang saja seorang. <laughs> <lah. laughs> Jangan-jangan abang ni nak kawin tak? aduh <laughs> mencurigakan jangan ya. Apa? Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau si ada cekik darah pa. Butang baju aku mana pa? Cekik darah. Mana abang? Hmm, orang ni orang cakap betul-betul ni bila aku main pulang nanti saya kena copo baru tahu. Butang baju aku mana dah? Allah abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku yang marah. Nasihat? Butang baju aku mana pa? Ada lah jumpa. Apa sih itu kancing? Oke okay, kancing ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi bikin penasaran sih. Siapa sih yang nikah? datang. Mana? mobilnya mewah banget ini, Mobil apa ini? keren banget, sih Ya, jelas sih. Ya, Dia yang dinikahin cuy. kita jangan dah pula. Cuba kau tengok, sudah pukul 7.30 pun dia belum pulang-pulang lagi. Hati siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau majung saja. Kenapa? tu selalu sebelah kan si Ni macam hmm, bapak perempuan ya, Cik ya. Oh udah balik dia. Tadi kayaknya dia nikah dia, cuy. Karena dia depan penghulu tadi. yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Oh iya, benar-benar menantu-menantunya dalam dunia ini ialah bapa. Terima kasih dan saya rasa lebih baik saya betul terang hang bapa. Bagus. Cakaplah Jamin. Oh. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. <laughs> hmm. Alhamdulillah. Bapa teman bapa yang bapa namar anak jantan. Tapi bapa minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah istri dua. mesti timbang sama rata, sama rasa. mesti adil dan saksama tetapi apa mesti saya kau mengalah tifa pak? Pak, tidaklah kau borak. Tunggu tunggu dulu sih, ini kok bapaknya enggak marah gitu ya? Waduh, kita ulang dulu ya. Saya sudah istri dua, siapa? Saya menikah lagi satu pak. Saya kau jamin. Semalam saya menikah lagi satu pak. Alhamdulillah apa kemarahan pak? Allah mendingan. Tapi bapak minta satu saja. Apa dia pak? Sekarang kau sudah istri dua, mesti timbang sama rata, sama rasa, mesti adil dan seksama. Tetapi apa mesti saya kau mengalah Tifa pak? Pandangan keworakan dia itu. Dima kasih pak sama. Gih. Gila buat tuanya. Siapa? Selamat berganti baru. Allah panjangkan usia Bapak mertuaku. Amin. Gigi-gigi <G> <Loh> Bapaknya. Iya, <gir> yeah, iya. Yeah. Bagi semua baca lagi baru pulang. Allah, kau tak tahu pa? Semalam kawan-kawan abang semuanya tak mau lepaskan abang pa. Mereka sayang pada abang. Mereka aja makan, minum, bernyanyi, bermain, biasa betul Abang pun menari tu. Allah, apa salahnya setahun sekali bukan jatuh lalu, Semalam kau yang maju menangka kalah. Pak pasal main majung siapa boleh lawan. Pak. Eh. Uh, semalam kawan-kawan abang semuanya keinsal salam pada Pak. Lebih-lebih lagi isteri Cik Jamil. Jamil mana? Ya. Itu salam. Ikut salam. Heeh. Kau tidak hey, hey. nak ke mana pula ha? kau? Hah? Isteri Cik si Jamil kau ya. Salah. Allah, tahu salah dia pasal pa. Marilah kita duduk di sini, bergurau senda. Hey, kenapa selamat abang ni. Ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa, apa apa Aku tu teringat pada pantun uang tua-tua. Hmm? Katanya, dua-tiga kucing berlari. Mana nak sama kucing yang belang? Dua-tiga boleh dicari. Mana nak sama adik laki fahku Sudahlah. Dah tua pun. Eh, fah, fah, fah, Uh, Kau jaga ya bawa enaknya hidup dia ini sebagai laki-laki cik didukung oleh mertua bapak mertua Cuma istrinya yang mana? Saya tidak galia tadi cik hmm. Ini kali Eh Kak Tipak, apa khabar Kak? Khabar baik Cik Rashida Kenapa tak pergi rumah orang kawin semalam? Meriah betul tu Kak? Wah. Siapa yang kawin? Alah Kakak ni babak tak tahu pula Dah dia izinkan, dia tanya pula Cik Jamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang menguji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling Timbang rasa <laughs> Ya, yeah, memang saya izinkan Cik Jamil kahwin Cila kau punya Jamil Malam ni pun kan ada keramain lagi tau kak Hari tiga malam Tiga hari tiga malam? Aku dah kuat Ulang ulang ulang Kira kau dia Anggapannya polos banget eh. rasa? Iya, yeah. hmm. yeah. Memang saya izinkan Cik Jamil kahwin yeah. Cilako punya Jamil Malam ni pun ada keraman lagi tau kak Dari hari tiga malam Dari tiga malam? Hey, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat tujuh hari tujuh malam Kenapa dia buat tiga hari tiga malam saja Okey, demi gengsi ya, yeah. demi gengsi ni Kalau lah ada tumpan macam kakak dalam dunia ni saya rasa dunia ini akan aman dan tentram. <laughs> Mana aman, <laughs> memang tentram. Sekejap lagi meletup perang <laughs> Para hadirin yang dirahmati sekian, pada malam ini okay, malam okay, udah yang kekeh undang remunari. Ya, sebagai menyambut tiga malam juga, kawinan C Asna dengan C Jamil. <laughs> Perlu diingatkan, mulai dari esok hari, Cik Jamil dan istrinya Oh ini ya, istri keduanya. Serta ibu mertua Cik Jamil tidak akan tinggal lagi di sini. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah dan sebuah kereta beserta dengan seorang driver. dan hadirin yang dihormati sekalian. Okay. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan semua. Terlebih-lebih lagi, terima kasih ini saya tujukan kepada isteri saya yang tua, Cik Latifah. Sebab Cik Latifah telah pun memberi keizinan kepada saya supaya uh, <laughs> nikah satu lagi. Tuan-tuan <laughs> terlebih maklum kerana Cik Latifah itu uh, <laughs> Mana dong? Di samping itu saya mengucapkan syukur kepada ilahi kerana agaknya saya dilahirkan semasa bulan terang. Wow, terang. <laughs> Kaga itulah saja ucapan saya. Terima kasih. natin baru Cek Jamil. Agaknya bulan jadi gelap. ya kok lari gini keluar malu malu malu ya kamu ini ya kami jangan peninggu gua aja baru sini, mari, ke yo, Khabarlah, apa? Alhamdulillah keluar. memang mengata dalam majlis ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. keluar. Aku ajarkanmu bacaan tu. Ambil lagi orang Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Bagaimana si laki-laki boleh tahu ini semua? Aku pun heran. <tuk> Saya lah yang beritahu... <tuk> <tuk> <tuk> Itu-itu, <tuk> biang keroknya. <tuk> oh, jadi kau mau lakukan ini semua ya? Kenapa kau suka campur orang-orang pasal? <tuk> Hah? Arti siapa tak geram kalau macam ini? Dah kahwin dua tu, satu hal. Yang tak balik ke rumah sampai tiga hari, pergi ke mana pula? Oh, bapa, ini bapaknya menunggu, mendukung je. Agaknya Jamil takut nak pulang ke rumah. Bapa tu kalau tipah bergaduh dengan si Jamil, selalu sebelahkan si Jamil. Apa bapa makan suam? Bapa bukan apa-apa tipah. Bapa dengan Jamil tu sama saja. Kami hmm? berdua ni anak yatim pihatu. Tak ada tempat nak bergantung. Mak dah mati, bapa pun dah mati. Hei. Dah tua-tua pun kira anak yatim piatu Oi, mesti kira. Bukan macam kau. Kau ada bapak. Cobalah, Mak, tengok. Hati siapa yang nak senang kalau macam ini? Apa yang kau nak susahkan senang? Sekarang rumah ini, dah kita yang punya. Bukan oh, dia ditinggal sama-sama di sini. Saya nak kalah Abang Jamil. Abang Jamil tu barangkali banyak kerja. Itu sebab dia tak pulang. Alah. Kerja apa saja yang banyak, mah. Jangan-jangan, bupang -jangan gila tidak rantai kayak tangan Dia nunggu di sini. Mereka satu rumah atau gimana sih? <laughs> di sini kan dia Madu tiga ya? Masih ada satu lagi, cuy. Ya, nanti kita lanjut lagi, cuy. Ya, kita break dulu. Oke, okay, kita lanjut lagi aja ya? Tiga, dua, satu. Ini ada pasal apa ini? Jamil tak datang kerja dan tak pulang ke rumah. Adakah kamu tahu ke mana dia pergi? Dah hilang dia hari. Cik Rafi, ini kok kecil suaranya, Cik? Ya, ya, ya. <laughs> ah, baiklah. Sekarang saya datang. Terima kasih. Terima bangunan apa tu, tinggi juga <tuh> ini dibuatan berapa sih? di sini nampak mudiran banget ya, kelihatan nah, dia ada di sini apa pula yang kau tu zengih tu? kita semua cari encik tiga hari tiga malam cik. Rupa-rupanya Encik bersembunyi di sini, ya? Aku bukan bersembunyi dah. Takut bini. Jadi, kenapa pula Encik panggil saya kemari? Rafiq, mulai hari ini kau menjadi driver. The, the driver, Encik. Buat sementara, waktu sajalah. Oh, hmm. Sudah perkara aku dengan isi aku dah selesai? ni kau naik balik jadi bill collector. Baiklah. Yeah. Tapi dengan satu syarat. Tadi. Oh kolektor syarat. ceritanya. kalau ada siapa bertanya pada kau pasal aku, engkau cakap satu aja. Kesiaan. Baik lanjut. Paham, paham, paham. Kesiaan. Tapi yeah, kita mulakan dengan babak yang pertama. <laughs> <laughs> nak kemana sih pak? nak pergi merepot pada kaum ibu supaya mereka membuat satu undang-undang. undang apa? Laki-laki tak boleh kawin lebih daripada satu. <laughs> Kalau dulu kau buat begini, bagus Sekarang dah terlambat Lambat, tak lambat Tipah tak peduli Tipah nak buat mereka tu sampai bercerai Tak baik, butuh butuhkan masjid Jadi bapa sukalah Kalau si Jamil tu kahwin dua, ya? Suka? Suka Tak suka, tak suka, tak suka Keceploh Suka suka ha itu, pun gak itu jamin nanti tipe aja dia cukup cukup <laughs> oh. <laughs> oh alasan ini sih ya mereka sandiwara kenapa lagi baki? gitu apa yang sudah terjadi kenapa bungkam bungkus, -bungkus? <tuk> <tuk> Kemalangan ya eh. Apa dia? Rafi, apa pasal? Kesian <tuk> Apa? Ya? Kesian, Kesian. <tuk> Eh, agaknya kau <kodak> dia gila <tuk> Abang kena langgar lori, Pak Tiga hari tiga malah masuk hospital Langgar? Macam mana boleh jadi berlanggar? Pak, pa. uh, kau tolong buatkan kopi ya Pak Ya, Bang Oh langsung, apa, amarahnya reda aja ya? Jamil, dengan lori apa kau belanda? Dengan lori tai. <laughs> lori tai. Tapi, uh, beritahu Cik Latifah, terus campurkan kopi aku dengan madu lebah, ya? Banyak. Lori tai. Jamil, pa? macam mana yang kau boleh berlanggar dengan lori tai? Berlanggar bohong, <laughs> Pak. Bohong sunat. Ah. Tak tak, tak <laughs> menantu Bapak. Otak bergeliga Otak penipu Nak hidup pak <tuh> <tuh> <W a> <tuh> <tuh> Gila si Si Latifah Cik Jamil suruh campur kopinya dengan madu lebah Madu lebah? Hmm. Cuma kau nak cari dekat alamari Aku ni kadang-kadang geram juga Dengan Cik Jamil Tapi kadang-kadang aku kesian pula hmm? Kau kesian tak Rafi? Kesian <tuh> Kesian Macam mana dia boleh berlanggar dengan lori ya Rafi? Kesian Lori besar ke? Lori kecil. Kesian. Susah aku bercakap dengan orang gila. Jamil. Pak. Pembohong dengan milikiran dan selamat. Dengan milik muda apa pula kau nak hantar. Ini yang saya sedang fikirkan pak. Pak. Kalau bapa ada buah fikiran. tolong berikan saya pak. Haa. Nanti bapa fikir. Jangan lupa <laughs> Dan para <marchival> <marchival> Macam mana aidah bapa? Tak sangkut otak bapak bergliga. Otak menipu. Ada ada ada. Bosok-bosok bini tua juga. Sakit demam pun bini tua juga. Yeah. Kenapa tak minta tolong pada bini muda? Dia buat Sudahlah Pa, jangan kau bayar cerewet Baru sekejap bapak dah berunding dengan Jamil Dan Jamil sanggup mencerai isteri muda dia Betulkah bang? Betul Pa, sumpah wow. Kalau sumpah abang tak berani Pa Tapi kalau Pa suruh abang telan bara api Bila-bila abang sanggup pa. Ini idea apalah dia ini, apa -apa ini? Lekas pergi ke rumah isteri muda Ingat, buat apa yang wapak pesan Paham Pak haba. B. Oke, angka pulang dulu. Bola-bola ini. B. Babak yang pertama sudah selesai. <laughs> Kita teruskan pula dengan babak yang kedua, Bi. Ayo lagi. Bang pergi apa? Pak. Baik, selamat ya, Pak. Iya. pertama udah kelar Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Balak kelepar. Ada Hai. Hebatlah terlepas. Suha. Abang pergi dulu ya sayang. Naiklah bang. Hmm. Yeah. Dadah Pak. Dadah. Apa kunang hilang akal kesnah? Ke mana kau nak pergi ni? Kenah nak balik. Nak balik ke mana? Ini kan rumah kita. Kenah nak balik ke rumah lama, Mak. Eh, eh budak ini. Rumah baru dah cantik-cantik, yang kau nak balik rumah lama tu nak cari apa? Buat apa dekat rumah baru, Mak? Kalau hati tak senang. Ya ya ya. Ay, nasib, nasib. Dah dapat menantu yang baik, anak kita boleh buat pin. Ya ya ya, dia datang. Senang, senang, itu pun dia ambil balik. Betul ke, Mak? Ya, itu pun kereta dia. Eh eh. Nasib. lain lagi ni, lain Abang lagi. <laughs> bukan pincang. Abang Jamel, kenapa Abang Jamel? Wah oh, Adinda, Allah Taala telah panjangkan jodoh <laughs> pertemuan kita Adinda. Kalau tidak, kita tak dapat jumpa lagi. Kenapa cek? Kesian. Apa yang kesian? Oh. <laughs> kesian. Eh, hey, bukan diserang syaitan kah? ke? <laughs> Tengoklah mak. Kasihan. Ya Allah. Macam memyakit dalam dalam rumah ini tau. Bang, cerita kalau bang. Kalau bang nak cerita, nak bagi matilah. Jangan pergi matilah. Jangan pergi mati. Ceritanya begini Hasna. Selepas peristiwa malam itu, abang betul punya bergaduh dengan isteri tua. Kali, toge-toge muka abang dengan pisau. Asyik baik tak kena biji mata. Uh, uh, uh. Tiga kali tiga malah abang masuk hospital, sebab itulah abang tak pulang. Celaka punya madu, nanti aku uh. di rumah hajar kan muka dia Eh, yang kanan-kanan ceritanya belum habis lagi. Duduk, duduk, duduk, duduk. Tak payah begini lagi Hasna. Sekarang perhubungan abang dengan istri tua itu aduh udah putus. Oke. Oh, oh ya rencananya betul, seperti ini ya? Betul kan Cik? Kesian. <laughs> Itu betul lah, itu. <laughs> Aduh, aduk, aduk, aduk. Nah, kesian tak, nah? <laughs> kesian, Pak. <laughs> Oke, okay, cara penyelesaannya seperti itu ya? Ya, yeah, Jamil. Ya, Pak. Lapan lagi pas sekejap. Bye, Pak. So, Bapak panggil saya, Pak? Ya, Bapak panggil Apa hal dengan istimewa kau semalam? Uh, tak ada apa, apa Semuanya selamat Syukur, Alhamdulillah Macam mana idea, Bapak? Ah, tak sanggah, yeah. Bapak Special, first class, tip-top <laughs> eh, Itulah saja Bapak dah tahu Sekarang, kami boleh pergi Terima kasih Cuma ni tu doang kepo dia cik cik Ya pak Kalau ada apa-apa perkara yang sulit tak boleh pecah Kasih tau pak-papak Enak banget hidupnya ya Ketemu mertuan seperti tu Cik Wah You Isteri tua datang Kacau mata hitam Saya Latifah, Isteri Cik Jamil Saya nak jumpa dengan ni Cik Jamil Cik Latifah, Isteri Cik Jamil nak berjumpa fine, eh? <laughs> <laughs> Cik Jamil Ngapain ni, dia ngapain Sorry, boleh gini pain ya Cik Jamil sedang sebut Tidak cuma 5 minit, baiklah saya akan duduk. Terima kasih. Oh, silakan duduk. Duduk-duduk di belakang silakan. Pak cik, Cik Ya. Ya. Dorin, panggilkan Latifah main. Baik, tuan. Jadi, Bang, tuan ingin nak berjumpa. Baik. Bos new, belum. Sunanya bapa tak suka kau datang kopi mengganggu Jamil. Tahu kan nak mengganggu pak? Pak tu kesian. bang Jamil tu sakit. Dia sakit abang khusus. Bapa ada? Kalau kopi bapa pakai undang-undang. Karena tiap hari mengganggu undang-undang, bapa jatuhkan denda. Dendanya dalam satu minggu, Jamil boleh pulang koma empat hari. Hari Isnin, hari Rabu, hari, hari, hari Jumaat, hari Minggu. Dah lagi tiga hari dia kena pergi mana? Dia tidak sejauh batang. Overtime ke? Bini muda ke? Cek! Dia nak cerai bini dia. Encik Latifah, pelajar ini ambil. Ha, pergi. Okey, okey, okey. Pintar okay. banget idea ini. Ya Allah, ya Tuhan. Selamatkanlah menantu aku. Amin. Amin. Apa khabar, Bang Jamil? Ada kurang sedikit sakitnya? <laughs> oh, sakit, ternyata umur waktu itu. untuk ini, ya? Wah, bapak tu kalau dekat ofis kau main cengih, ya? Hmm. Macam singa, Pak Du. Ini, pada dalam kemarin ini, mesti dia dendahkan abang. Memang? Abang dah kena denda pun? Iya, ya? kan? Dalam satu minggu, abang kena kerja overtime tiga hari. Tiga hari? Tiga hari? Apa punya uang tu yang tak ada makna? Terima kasih. Abang kerja siang malam, pagi petang, panting tulang. Sekarang dia suruh kenal ubat time pula. Apa punya uang? Asyik. <laughs> ini hari abang nak makan sup kambing ke? Nak makan sup ayam? Uh, sup ya? Uh, uh, hari ni abang nak makan sup ayam. Tapi jangan lupa campur dengan madu lebah. ya. <laughs> okay. Pasal apa pula campur dengan madu lebah? Uh, Itu ah sih spesialnya tu? Madu, uh, madu lebah? Abang ni pun beli lekas baik. Pak tengok kaki abang yang sakit tu. Pa, tengok pak pegang perlahan-lahan tu pak. Eh sakit ni, e, sakit, e, sakit biasa tu. Tengoklah. Ada ada ada. Ha. Ah, ya, Ye eh, kenapa tertbungkus dengan seluar sekali? Eh, eh, tak, ya saya, tapi itu makin sakit. Celaka kau Felix. Mak dia boleh kerja. Dan dia memang marah dekat doktor. Pak pula terus siapkanlah uh, sup ayam campur dengan madu lebah. Dia suhu. Yang dia apa nak makan doktor. <tuhAh> dengan diper... diper... diper... seluarnya celananya ya sampai pening kepala gue gila selamat <gül Rice> satu perkara selamat satu perkara Jangan bilang istri kedua datang ini. Kayaknya sih ini nih. Astaga. Pasti kena undang-undang juga dia ini, undang-undang kantor. <gülüyor> saya misalnya jamnya, kita nak berjumpa dengan belum kelar kelar <saat. laughs> satu Duduk. Naji, yang <laughs> nomor dua rasa. Masna. Baik tuan. C. Asna. Kenal nak berjumpa. Pilihnya di ujung sana. Terima kasih. Saya ada uh, uh, uh, uh, uh, uh, sebenarnya saya tidak suka lah jika asnol datang kemari mengganggu jamin. Saya bukan mengganggu dia tuan. Saya kasihan suami saya sakit. Hmm. Oh, su jangan susahnya kalau dia sakit saya ada di dalam office ini saya pakai undang-undang. Ia ya, kena undang-undang juga kan? Hasna kalau menanggau undeng-undeng, saya jatuhkan dendam. <coughs> Dalam satu minggu, tiga hari Jamil boleh pulang ke rumah. Hari selasa hari Khamis, hari Sabtu. Yee, <coughs> kebalikannya. <coughs> Empat hari lagi, dia pergi ke mana? Oh, dia kena kerja over time. Over time ke? Ini tua ke? <coughs> oh, no, no, no. Istri tua. Jelas <laughs> nak. Jelas. <laughs> kau ada kau ada sense seperti tu. Taklah baik. Amandani, gaji mengada-ngada tau. Celaka pelak acara putih ni. Oh, itu nasib baik tu. Asna, kadang-kadang dia buat pelak Jerman siapa. Tahu? Ini nak datang malam ni bendaga kan abang ni mesti Ya yeah, bang, sekarang abang kena dengar tau. Dalam 1 minggu, 4 hari overtime. Fifoloi. <gat> ya. Yeah. Matanya okay, matanya lah. pindah. Toh, Manja oh, oh, ni eh. Dorang eh. ya, abang nak makan apa? Oh malam ni, ha. Ya. Ha apa pun tak apalah nah, abang tak cerewet. Ya eh, bang. Ya. Kalau nak tak selalu kau bang nanti dah sini. Eh. Eh, ya dah dah sanglah kau tu. Memang belah sini. Ya, eh, belah sini kau tak kau tangkap. Nak nak telefon mak. benar-benar <laughs> ya. Hello, itu mak eh mak, mak luka abang nyami di sebelah mana mak sebelah kiri ke di sebelah kanan <laughs> Ayah, baca ini pun mak tak boleh ingat lah baiklah mak, kita sabar <laughs> Macam mana? Eh, eh. Mak bila pun mak tak tahu bang? Ya, yeah, yang belah sini ya bang. Belah belah sini. Hei, kenapa hey, sebelah sini? Kenapa sebelah sini pula bang? Eh, datanglah gawat tuan. -tunan. Memang tadi pun sebelah sini. Apa ke mana belah sini? Ha. Ha. Ha. Ha. Biarlah. Belah sini juga, belah sini juga. Asal ada pelasta saya, Eh, nah malam ni abang nak makan sup uh, kambing. <laughs> sup kambing? Sup ayam dengan nak suka. Uh, sup kambing, supaya kambing. kambing dengan cili, uh, cili, cili kelabu. Apa? Asal, asal, lah, selesai kambing, so, ya. Lah, bahasa, emlak balik. Aduh. Ya. Ya. Dan dipindah-pindah dalam pasar ada budak-budak nakal. Iya. Sama ini ada. Setelah tadi itu. Tatu-titu. Oi, penimbang ke kepala gua sih. Noh, dikit lagi nih, J. Pertengahan. <laughs> Kedua sudah selesai. Nice. merdeka banget dia cerapi ini sibuk banget dia ya. Dapat pahala Hehehe sudah ternyata Bohong sudah ternyata Bohong sudah Sekarang kau naik balik di Aku nak tanya yang Sepuluh orang tu Dah bayar hutang siapa rumah sekejap Semua orang dah bayar cik Seorang lagi belum bayar Siapa yang belum bayar? Pak Ali Lagi-lagi Pak Ali Pak Ali Pak Yang kau diam diam diri Diam tak timbul lagi bagaimana cik? Pak Ali yang main kayu tiga Tapi sekarang juga kita Pak Ali. sekarang juga cek sekarang juga oke okay, oke okay. aku cek ya sudah pertengahan ini cek videonya sudah, sudah pertengahan saya nggak tahu di sini cek ini sudah di apa namanya sudah dipotong ada scene yang dipotong apa enggak intinya saya melihat ini real dari nostalgia warna cek ya walaupun ada gitu terus dipotong oleh nostalgia warna berarti itu copyright jadi, kalau nggak dipotong, nggak bisa bakal tayang juga di YouTube. Pastinya, cuy. Oke, okay. oke, cuy. Itulah part pertama dari film Piramli yang berjudul Madu 3 cuy. Di sini kayaknya uh, masih dua, di sini cuy. Ya, masih, masih dua madunya, cuy. Kalau kita lihat dari judulnya, cuy, ya, Madu 3 ini kayaknya uh, ada lagi, gitu ya, ada lagi perempuan itu, cuy. Tapi nanti lagi kita lihat yang part keduanya, cuy, ya. Uh, kalau bukan besok, aku lusa intinya intinya seperti itu, cuy. Saya kan uh, selang-seling ini antara tiga hari empat hari. Kalau saya enggak sibuk gitu, cuy. Ya, saya suka dengan alur ceritanya, cuy. Alur ceritanya itu menarik gitu ya, unik unik Dan apa yang membuat kita itu kayak apa ya? Membuat kita itu seakan-akan deg-degan gitu cuy ya, Seakan-akan kita yang uh, jadi cek jamil ya Cek jamil sebagai laki-laki gitu ya Dan mungkin itu aja cuy ya Karena durasi sudah cukup panjang banget Saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next nice. Thank you next dan thank you next time. Bye